action action action action action asli memang <tuk> malang. ini mangi, awal, umi, tak harap-harap ini enak sekatan 4 jam gua, kan gua beli nah itu ini 10 EW oleh 10 juta hmm, ya ini dari ku itu dia, lalu aku lima ngebu, aku aku tak kondom, pokoknya lima akhirnya kan sepuluh, iya belajar profesional, tenang, itu pokoknya tak itu pokoknya, oleh yang 5 juta, aku 5 ngebu, aku enggak, aku enggak, aku itu sepuluh kali, sepuluh, sepuluh, duit apa lagi yang ber... 10 juta, oleh 10 juta lagi duit aku 5 Terus lagi duit Tapi serius mm. gue, <coughs> <yaitu>. <coughs> uh, Action Aslinya mau wawakku tak harap ini Ini kan sekatan padang Tukung kan gua haka ngobengi Tukung ini sepuluh hewu Oleh sepuluh juta Ini duit apa-apa Action Hasilnya Pak Umang harap -harap. ini tahan pareng Ini enak sekitar padang Kan gua haka ngobengi Nah Oleh sepuluh juta lagi nah, duit duitku ini Ngur lima lah, hasil lima EW kakak nambah beli ya pak hmm. Tuh, ya. Uh, action hasilnya pak mumping tar parak dia naik sekatan padang kakak gua kakak kau beli yes uh, action hasilnya mangu ini um, apa kamu tar action hasilnya mangu ini apa kamu tar enak dia padang maka kamu, begini lah sepuluh juta ya, jadi ini 5 ewo beli aku berarti Duh ya, ini baru urane to juta. Lima juta aku, Lha aku. Kok kok ngerti. to. Action. Pirada, Piro tali, main udah? dua. dua. gak. dua. Dua. langsung sebelumnya ya. Lagi yang masuk Saya katakan Action. mau tak lek. Ya, Kok Tapi begi yang nemun lolek, tapi langsung ya.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 Action Karonde <Sanlı> Action terus kecekel polisi Yo kecekel terus maka isonet ya? hehehehehe ya enggak, enggak maksudnya roll, action sekarang gini lho lewe, arti kuning gini kurang kerungu terus kecekel terus pancak gendang ya? terus pancak gendang dong, terus bako nomak kok kok pedot action terus pancak gendang lho bisa mati Lah, lu sudah enak, mati action terus pancak gendang action harus panjang dan ndak kamera roll action umpaman ewang bakul terus nomor munggir das w-12 juta tibas rugi roll action nah pula wong kita rancong ini Oh, lagi ampre ben berkah ya ini loh kita ngorong ini ya kembar kamera roll action orang kamera roll action oh anu ceklek ceklane, klak ngono, rene nih mak klak ngono, saya tak tuli sih ya.